Eh banyak, banyaknya, banyaknya. Woi, baung raja, baung raja. Burung, burung. Baung raja. Ya sampai. Sampai. Wu. Sampai. Wuh. Baung raja. baung raja. Woi, besarnya. Woi, baung raja, baung raja. Woi. <gulir> lagi, buang lagi. Jalan lagi. Iya, eh, Tinggal ya tadi. kau mundur. Di mana? Ke dia. kan, yang itu. Dia langsung, langsung terbagi dua, dia. Mana bisa juga, enggak lari, lari, langsung. Aku tadi kan, maju sedikit. Begitu lah sudah dia, dia hitam aja. Oh, hitam aja dia melingkar-lingkar. Mantapnya. Ih. kita kan. Sampai sini. <tik> tadi itu. Ke kiri, ke kiri. Belum pas kena nya tadi bengkok. Iya, enggak pas pasan dia, di atas. Iya, Yang kepotong, kebelah dia langsung lari. <tik> itu, maju-maju <-laju tik> dulu ku bilang dia enggak. <tik> enggak itu nggak laju dia lari itu lebih gitu aja dia tuh, mata ulang kau bilang ya. hei jauhnya itu kalau ini tadi dong selesai semua itu hei, dia tuh dia mana kecil kalau mau besar-besar kecil enggak apa-apa enggak kalau ini berat, berat ya berat, enggak ternaik cepat tenggelamnya cepat di tenggelam ada yang kembali ke tadi, tadi. Jalan. di dalam itu enggak nah, ya. nah, oh, ada iya enggak pas di atasnya dia tadi ini, lebih 30 itu enggak pas enggak pas, enggak enggak pas oh, di atasnya dia orang di atas dibawa jalan itu semua kan cuma dia tebal abud ini mencarnya Oh, jalan, Apa, butuh -butuh itu. Eh. Eh. Woy, ini baru kita lihat baung. baung lagi berkumpul, kita jalan. woi. lumayan. Mungkin ada puluhan ekor. Putih-putih aja dilihat di sungai. Aduh. Mantap. Eh, eh, tung. Senjata. Eh, senjata. senjata. Eh, senjata. Mau Boi. Senjata. Mantap. Ada Boi. Senjata, eh, eh. tung. tung. tung. tung. tung. Eh, kau turun? ini baung. kau. enak dari atas mah kayak aku tarik ke End, nggak, apa nggak apa enggak apa-apa. apa naik Turun. Yeah, mm, itu. Ini, ini, ini, ini. Ini. Hmm. Susah itu, kulitnya jalannya, kasihan jala orang. Eh. Iya, tuh, baik orang orangnya. Sudah ay. itu. Eh, daripada lo, tunggu lagi biar diem. Dia makan nanti, dia udah. Dia makan nanti, udah. Nanti, udah. Udah, Wah, langsung disimpan. mau dibuang, tadi mau dibuang. Ya. dapat baung, yang lain dibuang. Ay. Ini Salahku ini, ini. Ini? Ini, ini, ini banyak nih, banyak ini. Kalau jalan aku tadi tuh. Wah, ini baru pesta baung. masih tong? Terus. Terus. Terus. Oke, oke. Oh, ya. ah, ini di, di yang gimana oh. ya, ya, nah, kan? Langsung mana, sudah? Nah. Beh. Buang, Mantap. Ya? Kena jala. Ini yang paling besar. Memakan kita kan? Eh, uh. tadi enggak ya, bakal dari, dari kampung. Nah, itu nasi, nah, ada sudah nasi, nah. oh, kalau kita bukanya kayak apa? Nah, Bingung kita mau bukanya bagaimana ini. Aduh, oh, aku, kalau aku, Ambil parang itu aja. Cer, cer, cer, lain, kan? Bawa aja dari bawah dulu. Dari bawah dulu katain. Baru yang nah, kan? tadi, tadi. Padahal masih ada setengah tadi itu belum ya, semuanya ini yang pecah kan ada, ya. yang masuk ke dalam ini, ini ada, ada dua jalur tadi satu jalur dia kebar jala, langsung uh -huh. lari uh -huh. ini kembali ke sini yang kena. ini yang hancur wek, wek. Kita dari jauh kayak batu kan Oh putar-putar. Iya, putar. <laughs> ya. kira tadi kayak batu aja dia. Kira batu. Oh, <laughs> makin dekat oh putar putar dia dia anu. Nah, itu juga. Di sana dulu itu. Hmm, ini rejeki kita sebenarnya. Mayang nah, nah, rezeki baung. Eh, Anak. Ayo, sambit. Kalau enggak bagaimana? Bakar sini. Di mana kita bakar? Nah. Nah, ini kayak pemot ini. Bisa ke dibuat ini? Ayo, temot kanu kan? Coba angkat, kita pelawas dulu ya. Oi, oh. oh. hancur galak. Oh. hancur jala, jala paru. Oh, hancur uh. oh. jala paru. Hancur jala paru. Hancur jala paru. Nggak kelabu. Nggak Enggak, kalau tadi nggak hancurnya bukan karena ikan. Nah, itu yang salah. sepotong ya, sepotong-sepotong ikan. Ini ikan ya? karena ikan ya. Wah. bingung sini dulu. tiga orang dah mampu angkat nah, itu, hey, itu Dayung sekira angkat nih. <tuk> masuk ya. Dayung, dayung kira angkat ya. juga. Ini ini enggak masuk, dayung kita enggak masuk. Ini loh. Iya. Hmm. Terno, satu, Pak. Woi. Dayung nah, jangan goyarkan, enggak ada buat kita berdayung itu. Iyalah. <tuk> <tuk> <tuk> hei mantap mantap nangis ya jalannya rusak bilang kalau ini ternaik semua juga semua tapi banyak mungkin dari ini tadi begini gini itu kan masih belum, Mau dicoba lagi. Ya, kita bakar dulu. Dilirnya aja. Sekalian lepas ini. aja, juga dia eh, belingkar begitu supaya mudah di dijala. Tent -tent lagi ini, Naik, lagi, vel, naik. Eh. Ini, raja ini. Coba ini nah, eh. Tenggir yang lainnya ya. ini dia Tenggir yang lainnya dia Ganti jalan dari itu loh Daripada ganti jalan yang sempat uh, iya. Wah, wey, beratnya di perahu ini Langsung monggin saya eh. <laughs> Angkat sudah saya di belakang ya, Kan, kan sudah saya cek, ini